Dua, tiga Yeay! Yeay! Geluk, geluk, geluk. Sudah kenyang Sudah kenyang. Sudah kenyang. Sudah kenyang ya? Oke, teman-teman semuanya, selamat sore. Kita, kita sekarang saat ini, ya. kita bakal ya. menuju ke Anu. Semua ya, kita mau menuju ke, oh, ke kita Super ada. Sambal Special. Sambal itu makanan Tidak, apa uh, ya? Sering dikunjungi sama masyarakat. Super apa SS ini tuh salah satu bisnis keluarga. Eh, itu bener gak, gak sih? SS itu ya? sih? Bulan ya. gak itu dan gak. Mungkin kalian dapat di tempat-tempat lain, lain atau kota-kota yang lainnya. So, Rangat? kita Rangat? bakal jalan-jalan dan kita sambal coba apa ketenang, mang. sambal apa? Sambal, sambal, sambal Bali. Oh, sambalado. Sambal sambalado. Dan su juga di sambal. Bali. sambal, sambal. sambal. sambal. Kiri, kiri, ah, tadi sudah tadi. Tadi sudah zaman. kiri kanan. Kanan. Eh, itu kiri sana, sana, itu sana. Oh iya. Oh iya nah, nah, nah, nah, nah. Nanti kita muter ya. Adik, gimana? Adik, adik, habis jalan sama mahasiswa berprestasi. Adik, ada Kakak Amzi, ada Kakak Kristi, ada Kakak Lestari. Sama aku, Bung, Kakak tuh, Iya, tuh Nah, iya, muter sini. Pelan-pelan, ini gue juga banyak. Ini AU Aum, Aum, Aum, AU ini Aum, Aum, Aum, Aum, Aum, Oh setidak pukul hmm. mereka. Adik rasa gimana? Mereka hebat-hebat atau kan tidak adik? Hebat eh, sekali Adik sudah lihat foto-foto atau kan tidak? Adik belum jauh, baru oh. alam <tuk> Sudah, <sulung tuk> iya. <tuk> <tuk> so, sudah lihat Sudah, sudah tahu? Sudah, sudah sudah, sudah, yes. ini, sudah sayang, sudah apa? Coba kamu ceritakan dulu Kalau Sudah, sudah <tuk tuk> saya sah Ah, oke okay. Oke teman-teman kita ini udah sore hari ya kita bakal coba untuk uh, setelah dari makan di sambal spesial sambal kita bakal coba ke sunrise eh sunset. Aku tahu nih sunsetnya di mana tapi bakal coba kita cari tahu uh, cuaca yang bagus untuk Sunsetnya di mana. Kalau misalnya kita dapat di candi ijo boleh tapi bisa juga di candi kebetulan di daerah sleman kalasan ini kayaknya lagi hujan deh kayaknya di daerah situ kurang bagus jadi mending kita ke candi Jo tapi aku nggak tahu juga nanti kita lihat ya next di video selanjutnya two hours later teman kita udah sampai di spesial sambal spesial sambal ini salah satu warung makan favorit kalau misalnya wisatawan dari luar datang gitu kan karena memang apa pak di dalam Maksud dulu, Oh, TMA, tm Pak, tema oh, Pak. Biar Biar ya. gitu. di... Kayaknya di sana, tuh. Biar ya, di situ. tuh. Ya, ah, Biar di sana, ya. Iya, maaf. Bentar, ya. Bentar, Pak. Sebentar Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Oke, teman-teman. Kebetulan juga wisatawannya dari Bali, dari kota Ende, NTT, dan juga Palembang. Dari Ambon, juga. Dari Ambon juga ada, ya. Jadi... Ya kita bakal temani mereka buat kita makan dulu guys setelah kita makan kita bakal next ke tempat destinasi selanjutnya Buat teman, -teman semuanya so jangan lupa ikutin terus video kami Bye dulu siapa yang buat pesan apa yang di sini? Atas tadi, oh, karena makan di sini, yang paling, paling recommended. Bisa dua, nggak? itunya? biar bisa cepat. Yang yang mana, bang? Kita lihat aja ya. Tempelnya. oh lihat paket ya. Kita Lele aja, Sambal tomat. Nila. aja, ya. Kita lihat aja, Kenapa? Makanan ah, pemaham ini kesukaan banget mempunyai. Oh, tuh makanan tuh ikan Nah, ini guys Ini nya kita, kita selalu makan dua uh. deh kan. Eh ini bungkus loh. Enggak. Wow. Khusus Kita berdoa. Ada tragedi ya, ada tragedi karena ini telat. Ini terus tadi nanti telat, tinggal itu sama yang ini. ponakannya Trisno, Trisno masih mereka. Kita harus bersyukur karena mereka gitu loh. Jadi contoh teman yang gambar Faedah, yang gambar Edith sama ininya zaman apa ini pakai ini Hai, hai, hai, sama hai, Kalau tari? Kalau tari bebek. Ini nah, bebek sama sambal hai, oh. hai, Yang di sana kejauhan, nggak apa hai, ya. hai, Jogja Iya, katanya ada hai, and a half hours late. soalnya emang karena spesial sambal jadinya kayak emang mantep gitu sambalnya banyak banget ya banyak sambalnya murah-murah habis itu ikannya juga <San> bisa. Bisa. <San> bisa makanan kurang <berat> pedes yang kita pilih seperti enak enak terus banyak orang mantep gitu bisa bisa tapi bisa begini bisa begini kan tapi kita makanan terkenyang terus ya bisa Coba kamu lihat jadi kita bakal ke Udah selesai makan ya. Udah selesai makan di special sambal, yeay. Kenyang banget. Yang banget, mantep ya. Mantap. Special sambalnya mantep banget. Mantep, mantep banget, keleksi triple S, ya. super special sambal. Mantep. Pokoknya kalau... Um, ini jadi baru macem-macem. Bicara -macem. juga ada. Hah? Mereka baru coba special sambal. Gimana? Dari 1 sampai 10. Boleh kamu berapa? 15. <laughs> luar biasa ya di Ambon ada nggak Bu ada di Ambon, di Ambon Oke tadi kita lagi pada ngurusin ya. Kita lagi pada ngurusin pembayaran tadi soalnya mereka bayarnya tuh salah. Sebenarnya tuh meja kita tuh meja nomor 4 sama 5 tapi malah bayarnya 5 sama 6. Jadi mereka. Mereka. <ideally> sempat speechless sih soalnya soalnya kan ngelihatnya kan pada jadi tadi itu pembayarannya <ti> sekitar segini. Uh -uh kita ada 300an lebih ya tidak pada tapi sekarang itu cuma bertujuh dan di sini itu terjangkau banget bang dan, rupanya. dan rupanya. gua asli asli kaya Jogja ngelihatnya oh kayak tabungan papa emang gua papi apa papi tau papa minta apa saham Kita bakal Kita bakal balik teman-teman. Eh bukan balik, deh Kita next ke destinasi kita selanjutnya banyak tadi ada kesalahan seratus teknis seratus ya. Jadi nggak apa-apa kita harus paham. kita, harus kita yang tadi yang ada di video di awal itu harganya cuma 179. Ya, banget. Gak bakal dapat di Bali, serius. <laughs> cuma dapat Oke, ini. kita bakal ke next selanjutnya kita destinasi selanjutnya Jadi kita bakal ke mall, guys kita bakal ke mall, ke mall, ke mall, ke mall, ya teman seru tuh ini. Adik, oke guys, kita saat ini kita hal, kita lagi di mall, kita bakal mall apa sih namanya? Mall Ambaruk Mall Plaza teman kita bakal masih mencari tahu. nyari sepatu di Puma ya. Ajaklah keliling-keliling kita kita ke mana gitu? Gila, banget cuman. Yuk kita bakal keliling-keliling cari sepatu sama apalah gitulah nggak tahu manutan aku nih. Sir ya. apa kayak Apa? Boleh. Han, ya si itu mana Rio? Matahari ada. ada matahari. Eh, sorry, Good lagi di mana nih bang Rio? namanya apa? tempatnya nama tempatnya dong. saya lupa namanya. Eh ini ada tandanya ya? kita diberi tadi kuning, tuh kuning tuh. Nah kuning. Mall Plaza. Terus sebenarnya harus jaga jarak. Ya, kamu ngomongnya ke aku sih? Aku yang harus ngomong dong. Kamu sekarang di mana? Aku lagi di... Mana namanya? Ambarukmo Plaza. Hah? Ambarukmo Plaza. Amburo. Ambarukmo Ambarukmo Plaza. Jadi teman-teman kita lagi Amburo. Amburo... Ambarukmo. Ambarukmo Plaza. Iya, masa kamu enggak? Iya. Gimana sih? Iya. nya? Iya, ini cuma di seminggu habis. Ini kira-kira seberapa? Jadi kalau misalnya udah enggak ada di sini, berarti itu enggak masuk di di flat price nya, flat, flat sale nya. Berapa sih ini lucu banget? Iya, itu enggak terasa. Dicoba aja nggak apa-apa. Dicoba apa? Duduk aja di situ loh, dicoba. Ini Z, bagus. Hi, merah, bagus. Ini sih bagus. Ih, merah bagus cantiknya Ini deh. 2 hours later. Awas! Saya cari kunci kan, cari kuncinya, cari kuncinya Mana, Pak, kuncinya? Cari Halo semuanya, jadi kita sekarang lagi di toko hukumnya Yogyakarta Sosial Agensi social Agensi social, social social agency, agency. Tapi Nah, itu juga ada ini guys. Banyak berasnya. Ah. Ada buahnya. Jadi kalau mau belanja silakan. Jangan lupa Ini buku-buku aku semua nih. Kayak gini, iya. Ah, ya, pendidikan, bisnis, self-development, ya. oh, self-development. Ini kayaknya katalognya, ada deh. Kalau misalnya kalian pengen cari, langsung diketik komputer aja. Katalognya, heeh, mesin komputer katalognya sini murah-murah, guys. Kayaknya aku lupa, kayaknya tapi kayaknya murah-murah deh. Politik-politik, ya, oh, kamu novel ya? Kerjanya novel ya, aku. <laughs> sulit banget kalau aku bakal bahasa butuh waktu untuk free time benar-benar free time gitu lho aku cari buku yang saat ini tuh menunjang pembelajaran aku hmm. kayak tadi, self development, kayak manajemen waktu, kayak gitu itu masih harga kok? itu yang aku lakuin, kayak gitu Laskar, pelangi, takkan tegak waktu bebaskan mimpimu di angkasa Terelié nah, enggak banget ya. Ye, terima kasih ya Pak ya saya selamat berkunjung di Social Agency Book kita bakal kembali! Guys! Oh, yo! Bapak memang filsafat! Bukunya keras! Jiwa-jiwa bacanya keras ya? Oh itu harus diterasi terus itu. Ini. driver? Oke teman teman kita udah selesai berkunjung di. Uh, salah satu toko buku di Yogyakarta namanya social agency Aku pernah kegiatan di sini uh, bukan kegiatan mm. pernah berkegiatan dan menjalin kerja sama agency. ya kita bakal yeah, next kita bakal menuju ke tempat selanjutnya. Bye tutup dokter Six and a half hours late. Adik kembali lagi adik mantap. Trisna Sulaiman. Ada <tuk tangan> <tuk tangan> Ini itu ke juga Itu guys ya. Masih ada beberapa location lagi akan kita kunjungi <tuk tangan> kita hanya belanja sepatu deh teman-teman. Duh, nggak bisa diem ya, mesti belanja nih kemana-mana harus belanja. Ya, lighting. <laughs> eh, hey, sekarang udah cantik lagi. Yuk, pulang! Pulang nih, Kak. Ini kita di Malaya, Boro ya, guys. Kita udah mau pulang. Cuman belanja berapa baju? Terus ya, udah selesai. Oh, ada juga. Wow. itu ditemani cece ramai sekali malam ini mumpung baterainya juga udah habis thank you so much for watching